Bang Alibata tidak mengharapkan loh Bakil ya, itu dia ada ya. dari tangan-tangan dewanya dia lah. <laughs> Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua di channel Ipan Santra wow. Oke, okay guys, udah lama lo gua gak menyaksikan lagi Abang Alif Bata. Ya, gitu loh Jadi memang kalau misalnya itu bakal itu sendiri aja biasanya untuk upload yang kita lihat mungkin bisa satu bulan sekali, bisa 12 kali ya, terserahnya bakal deh maunya dialah untuk untuk upload gitu loh. Cuman memang makin kesini kita jarang ngeliat untuk coveran-coveran dari Bang Alif Bata. Biasanya beliau menciptakan lagu-lagu sendiri lah di gitu. Dengan arancongannya, skill, itu dia ya. Kan dari tangan-tangan dewanya dia lah. <tuh> Ayuh... Ya kali ini ada lagi nih yang menarik nih gitu loh. Jadi beliau ternyata mulai lagi mengcover nih ya. Oh! nah bentuk covernya seperti apa. Jangan lupa subscribe nah, dan <spir> like dan komennya ya lonceng beritanya. Oke, yuk kita langsung masuk. Jadi Far From Home 5 FDP ya. Nah, 5 FDP itu apa? Oke, oke, okay, oke. Okay, Aku ya. kasih usah dulu ya foto menarik untuk yang di cover dari Bang Arifat ini sendiri ya. Oke, okay, ya ini adalah Far From Home ya. Jadi sebenarnya ini adalah single terakhir yang mengakhiri album kedua dari 5 Finger Death Punch atau FFDP War is the Answer ya. Grup band ini juga yang juga dikenal dengan nama 5FDP uh, gitu loh. ini meluncurkan Far From Home, ini sebenarnya pada tanggal 16 September 2010 karena berhasilnya menembus tanggal lagu Billboard Rock Song jadi lagu tersebut sebenarnya sudah sukses menjadi karya milik dari Five Finger Punch yang paling terkenal Nah, Five Finger Death Punch atau juga disingkat dari Five FDP atau FFDP adalah sebuah grup musik heavy metal Amerika dari Las Vegas, Nevada. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau yang di sini sendiri kalau misalnya lo ngelihat apa dengerin itu sendiri, ini gue pas banget berbarangan lagi hujan loh ya. Jadi gue dengernya itu enak banget suaranya ada gemericik air hujan, ditambahkan dengan iringan lagu apa covernya Cover Bata Gimana rasanya kalau bisa dibilang asal di belanjut bulu kuduk lo? <laughs> ah, adalah, ya loh <laughs> wakin enak banget asli guys ya ini gue denger di belanjain nih hujannya ini bener asli, deras banget ini sampe gue dengerin, enak telinga kiri gue di belanjain, ini kan dikaren suara hujan oh gila apa, jangan-jangan harus gue pake ini kali ya harus pake, gue pakein sondal martin untuk gue tambahin suara hujan janganlah itu nanti buat cara lu aja oh iya iya, jadi gini ya gue kasih, gue pastikan lagi bahwa disini Gua mereaksikan, ya intinya jadi kalau misalnya lo pengen tahu originalnya Bang Alibata Bata, lo mampir dong ke tempat Bang Ali Bata, jangan lupa sertinya dan nonton view-nya lebih jelas lagi, ya. Karena kalau misalnya memang hal seperti ini, wajar dibelanya harus ada reaksi, ya wajar gitu loh. Karena kalau bagi gua nonton tanpa reaksi itu kayaknya ya itu dia dibelanya makan nasi, kurangnya ada ayamnya, makan bubur ayam, nggak ada ayamnya. <laughs> Nih <laughs> lah ya lah, <laughs> harus saja kan itu terus Oke, saja <laughs> Alip Bata itu sendiri masih diberanjutnya dengan merem <tos> Bukan <bedanya. tos> <tos> aja diberanjutnya jago banget Diberanjutnya untuk pemelodi seperti gitu loh Mengonjreng-gonjreng doang yang gue bisa Sekali lagi ya diberanjutnya gitu loh Gue ini hanya penikmat musik Bukan seperti yang jago-jago semua Seperti abang-abangan yang bikin reaksen Dengan wah ini Bang Alip Bata menggunakan teknik skill ini nih Gitu kan e, Apalah diberanjutnya <tos> Finger style, diketok-ketok, atau seperti itulah. Itu di belanya ada orang ahli khusus. Kalau gue ahlinya di belanya ya hampir sama di belanya dengan teman-teman yang di belakang gue. Boleh dong di belanya orang-orang seperti gue ataupun orang-orang yang mewakili gue wakil itu sendiri. Boleh dong meresap, mereaksikan dengan gaya mereka, dengan cara mereka. itulah penikmat musik. Karena kenapa di belanya gitu loh? Kalau misalnya manggung ataupun main musik tanpa ada penikmat, susah susah untuk mendapatkan fans baik. nah gue adalah fans terbaiknya pak Arbata. bisa ya, boleh ya. sudahlah, dibelanja kita sama-sama fans terbaik aja lah. oke, okay. <laughs> okay, lanjut ya. Jarinya itu, enak, kayaknya, Dengan mata deh, gitu. Susah Susah deh, deh, mengobati, mengobati <laughs> aduh ya memang ya, maksudnya gitu kita kangen banget denurannya untuk Bang Ali Bata jadi gue pun juga kadang-kadang untuk merasakan Bang Ali Bata itu sendiri agak wajidah lebih banyak karena kenapa ya menunggu menunggu, menunggu dalmatan dari Bang Alip Bata itu jadi, itu satu, keduanya itu sendiri jadi buat teman-teman semua yang mau pengen nonton video originalnya, ya lu tinggal masuk di kliknya atau tinggal datang aja, atau kliklah di belanjut di saat pencarian Bang Alip Bata wih, udah banyak banget ya Jangan lupa bantu dukungan untuk subscribe-nya dan komennya untuk Bang Hari Bang Ali Bata tidak mengharapkan loh. Bang Ali Bata tidak minta loh diberanyak untuk subscribe dan komennya. Tapi kami sebagai fans tolong dong bantu dukungan di untuk hasil kualitas dari Bang Ali Bata itu sendiri. Kalau misalnya nonton YouTube, berarti itu nonton view-nya, nonton tonton subscribe-nya, jangan lupa subscribe-nya dan jangan lupa like-nya itu. Ya, itu membantu. Oke, yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.